Saya berada di lokasi di Tanjung tempat tongkang terdampar dan kandas di bebatuan. Inilah suasana ekstrim yang ada di Jampeah, Pulau Kambing. Yo, semoga bersama Tuhan kami bisa. Ketua orang Tuhan kami bisa menyelamatkan tongkang tersebut. Bocoran di Menhol Nomor 1 Sebelah Muka Nal, bus sudah sampai di Batu, di bawah, di dalam Menholnya. Ya. ya, naik. Ya, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Ini pulau yang kanasnya Tongkang, BVF 10. Sekarang Tongkang sudah mulai berlayar. Pada hari ini, ya, jam 14.07, tanggal 9, bulan April 2023. Tongkang sudah berlayar menuju lokasi Campea. Ini Nih saya datang Tongkang, salvor dari PT. Live Underwater Solution. Nih, Ya, bos, laporan dari buritan tongkang. Tim Salpor berhasil menyelamatkan tongkang BV F10.